Baiklah prasahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita ke kabar pertama prasahabat ya kita lihat aja ada sebuah wawancara dari Mas Gongli dan Bang Fali Akbar sahabat ya di channel Kobas TV ini luar biasa pertanyaannya untuk Mas Goni dan Bang Fali Akbar. ya soal tentunya keberangkatan ke Turki ini dari Leslar udah siap atau belum nih ya? Wow, <gifli> dari tim Leslar sendiri ini sudah tentunya siap, persahabatnya untuk berangkat ke Turki dan ke Turki itu acaranya hanya baby moon persahabat ya mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya dipermudah amin ya robbal alamin momen ini diunggah oleh akun Instagram love underscore leslar banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun istikoma5248 mengatakan semoga lancar semua urusannya amin Masya Allah banget yang luar biasa Doakan yang terbaik, mudah-mudahan fans sejati tidak asal selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kita. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga di info bahagia dari Ibu Harsiwi Ahmad, bakal hadir segera di Indosiar acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021, yang akan segera tayang di Indosiar. Mudah-mudahan kita berharap, Dedek Lesti dan Kakak billar ini menjadi bintang tamu, dan bisa membacakan nominasi serta mudah-mudahan bisa masuk nominasi yang di acara tersebut. Bayang sekali komentar yang ingin sekali Dira Lesti menjadi bintang tamu di acara tersebut persahabatnya salah satunya. Ini dari akun Instagram Layla.damayanti mengatakan semoga Leslar, Lesti Kejora, Rizky Bilar jadi bintang tamunya ya Bu Harsiwi Ahmad. Udah kangen Leslar tampil di Indosiar katanya tuh Masya Allah banget ya mudah-mudahan. Tentunya Ibu Harsiwi menjadikan Lesti dan Rizky Bilar bintang tamu di acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 di Indosiar. Berikutnya kita lihat juga persahabat Di sini ada sebuah unggahan spesial semalam dari gedek ke Joran Yang membuat sebuah postingan foto cantik, foto keren Foto manja banget persahabat ya Dan tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para sahabat Ada Siti Liza di situ mengatakan Dek katanya mau ke Turki ya, wow Sudah tahu amat persahabat ya Teman-teman dekat pun DDLST dan Kakak Bilar ingin otw ke Turki dan berikutnya juga di sini ada komentar yang diberikan dari akun Instagram Wang ujung masyarakat ya, masya Allah banget nih berkomentar kelihatan lebih dewasa ya setelah jadi bumil Kumaha Damang katanya tuh masya Allah banget yang luar biasa Orang-orang terdekat, sahabat-sahabat terdekat pun selalu mensupport Dedek Lesti maupun kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga ada ugaan dari IG-nya Kak Kabira semalam nih Masya Allah banget ya, semakin sukses Kakak Bilar kembali Tentunya membuka cabang Resto Rajasi di Pamulang Persahabat ya wow Masya Allah ini luar biasa mudah-mudahan Usaha milik Kakak Bilar ini Diberikan kemudahan, kelancaran Dan kesuksesan amin Ia Dan selanjutnya Ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan Dari tim Leslar Entertainment nih Persahabatnya diunggah oleh Bang Adlin yang malah Tiga pengawal dari Leslar Ini sudah otw ke Malang tuh Wow Masya banget ya, ini outemi jam 3 pagi Semangat, mudah-mudahan dipermudah dilancarkan Dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan Tapi kita belum lihat idola kita, yang dan Bilar, Pak ya Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan Dari akun lilian 7466 Bilar dan direkapan kapan ya katanya tuh Kita lihat juga di jawaban komentar dari akun Instagram Mutia Yuliana 8 mengatakan, nah ini juga pertanyaan yang sama, mau kutanyain katanya tuh. <laughs> dari Anita Amoy mengatakan bisa jadi, leslah bareng Amat Juraga 99 nanti naik jetnya, kan mereka masih di Jakarta juga, mungkin sih katanya tuh. Wow, doakan saja, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dan cirukan vitamin manja dari idola kita. Dan untuk berikutnya kita lihat persahabat ya, momen spesial manja pada masanya, ini luar biasa ketika konser di Indosiar, Kak Bilar ini tertangkap kamera momen lagi joget-joget direkam oleh Dede Lestia, ya, dulu. <gifungan> Bumil hanya ketawa melihat kaget dari seorang Rizky Bilar, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu harmonis, selalu tentunya memberikan kejutan-kejutan untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar.